Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau show Buku bu, bu, bu, buah-buahan. Nah, buah-buahan ini dan sayur-sayuran perlu -per kita tahu, ketahui. Kita buka ya. Strawberry kesukaan aku, tapi ada asam asam-asamnya. Ada enggak? stroberi warnanya ini bener, tidak ada, aku salah warna ya soalnya nggak ada warna merah balik ya ini dia wortel wortel itu penuh kesehatan dan mata pun kuat mangka semangka itu. Kesehatan tubuh dan lain-lain. Bijinya harus tanam ya. Enggak apa-apa. Atau kala selak, tidak apa-apa. Ini buah naga. Buah naga ini, seperti naga kayak pelangi misalnya langi naga. Nah Aku suka banget naga, tapi aku gak pernah dijus Buah naga ini, penuh sehatian sah Ini dia durian, durian ada baunya kan? Betul, ada baunya Nah, kalau durian ini, penuh dengan sahadinya. Nah, makanya aku suka sebuah durian Semua aku juga suka baunya ya sini perlu kita ketahui ada asem semanya Eh bukan ada sama asemannya ya. Tapi kalau di lidah, kalau di mulut. Ah, aku nggak ya suka banget yang kalau di lidah. Dan selanjutnya ya, buah pisang. Yang itu perlu kita ketahui. Pisang itu manis, kadang-kadang asem kadang-kadang udah basi dan nah, anak ini kita bisa baju Selanjutnya Anggur Anggur ini perlu kita ketahui. Anggur adalah anggur kesukaan anak. Anggur aku suka banget. yang nah, selanjutnya adalah Manggis Manggis ini aku belum warnain Nah karena aku belum warnain Aku suka banget sama manggis Manggis ini manis sekali Nah selanjutnya adalah Belimbing Belimbing ini sungguh enak Nah kalau kalian mau beli beli beli aja di ya, di toko di tempat buah di supermarket diterus di alfamart nah ini dia beli enak banget tau teman teman nah selanjutnya adalah eh ini anggur juga ya makanya aku lewatin ya teman teman gak apa apa ya nah selanjutnya adalah apel apel ini sungguh enak tapi aku punya ompok nah jadi aku nggak bisa makan apel aku makan apelnya satu satu hari satu hari itu aku makan apel tapi sekarang tidak berarti dua hari dong nah ini apel. aku bisa gambarnya kita lihat ya ini teman-teman apel itu Sungguh sehat kan? Sungguh kuat kan? Yang aku udah jelasin Aku suka banget sama buah apel Aduh aku jadinya pengen apel ih, eh, Dadah! Jangan lupa subscribe Subscribe di bawah ini ya Dadah! Jangan lupa like ya